Selamat datang di pembelajaran BK. Pada kali ini, saya akan memberikan materi mengenai mengenal perguruan tinggi. Adapun, mengenal perguruan tinggi sejak awal itu sangat dibutuhkan bagi kalian yang saat ini duduk di kelas 10 maupun kelas 11. Tujuannya adalah untuk mempunyai lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan memilih perguruan tinggi. Yang kedua, lebih termotivasi untuk mempersiapkan diri di bidang studi yang diminati di perguruan tinggi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi, di mana peserta didiknya disebut dengan mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dengan dosen. Adapun, tujuan perguruan tinggi adalah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri ada tiga macam bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama perguruan tinggi negeri, yang kedua perguruan tinggi swasta, dan yang ketiga perguruan tinggi kedinasan. Saya akan menjelaskan masing-masing bentuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang pertama, bentuk perguruan tinggi yang pertama yaitu perguruan tinggi negeri. Perguruan Tinggi Negeri ini atau lebih dikenal dengan PTN dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, di mana nanti lulusannya bisa bekerja di lembaga pemerintahan maupun juga di lembaga swasta. Contohnya seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Samratulangi Manado, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro Semarang, dan lain sebagainya yang kedua perguruan <tuh>, tinggi swasta atau sering disebut PTS PTS ini dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta contohnya ada Universitas Atma Jaya, ada Universitas Pundang Mulia ada Pradita University ada Matana University Ubrida parahyangan, tarumanegara dan masih banyak yang lainnya. Bentuk yang ketiga, yaitu perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan ini dimiliki dan dikelola oleh lembaga pemerintahan atau lembaga swasta, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau lebih disikat IPDN, adalah Sekolah Tinggi Sandi Negara, ada Politeknik Keuangan Negara, STAN, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada lima jenis perguruan tinggi. Yang pertama, universitas. Yang kedua, institut. Yang ketiga, sekolah tinggi yang keempat, kontening dan yang kelima adalah akademik. Untuk universitas, <tuh> universitas merupakan perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam bidang ilmu yang bermacam-macam, terdiri atas fakultas dan bidang ilmu. Jenjang pendidikannya sarjana sampai dengan doktoral, S1 sampai dengan S3. Kekasan dari universitas itu, yang pertama lebih universal dalam penyelenggara pendidikan, yang kedua pendidikan lebih ditekankan pada penguasaan teori secara mendetail Contoh-contohnya seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas. Pordo Moro, Universitas Parayangan, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Pelita Harapan, dan masih banyak sekali universitas yang ada di Indonesia. Yang kedua, institut. Institut merupakan perguruan tinggi yang melaksanakan program pendidikan keilmuan dan keceruan dalam satu bidang ilmu pengetahuan seperti pendidikan pertanian, seni, atau teknologi. Sistem pendidikannya, diploma sampai dengan doktoral, D3 sampai dengan S3. Kekhasannya yang pertama, penyelenggaraannya lebih luas dibandingkan sekolah tinggi. Yang kedua, pendidikan lebih ditekankan pada penguasaan teori secara mendetail. Contohnya, ada Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, Institut Pertanian Bogor, Institut Kini Indonesia Yogyakarta dan Institut Kebelian Jakarta dan masih lain, masih banyak lain sebagainya. Yang ketiga, ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang mengajarkan satu bidang pendidikan kejuruan. Bidang pendidikan tersebut bisa terdiri atas banyak jurusan. Jenjang pendidikannya, diploma, sampai dengan sarjana. D3 sampai dengan S1, Kekhasannya, yang pertama mencetak lulusan yang memiliki keahlian profesional pada bidang ilmu kejuruan tertentu, yang kedua keterampilan dan pengetahuan dari jurusan yang dipilih berpengaruh besar pada dunia kerja yang hendak dimasuki. Contohnya, ada sekolah tinggi ekonomi, sekolah tinggi kesehatan. Polah Tinggi intelijen Negara, Pola Tinggi Layanan, Pola Tinggi Manajemen dan lain sebagainya. Dan yang keempat, Politeknik. Politeknik sendiri merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Jenjang pendidikannya yaitu diploma di satu sampai dengan di 4 Sukuasanya yang pertama, mencetak lulusan yang mempunyai pengetahuan khusus profesional seperti desain grafis, elektronika, fotografi, dan sebagainya. Yang kedua, praktikum dan kuliah lapangan lebih banyak diberikan daripada kuliah teoritis. Yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan berpengaruh besar pada dunia kerja yang tidak dimasuki. Contohnya, ada Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Statistika, Politeknik Manufaktur Astra, Politeknik Kesehatan Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Jenis tinggi yang terakhir, yaitu Akademi. Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan keguruan. Jenjang pendidikannya yaitu Diploma D1 sampai dengan D4 kekasannya yang pertama mencetak lulusan yang mempunyai keahlian khusus yang kedua pendidikan ditekankan pada pengalaman dan pengetahuan praktis melalui kuliah dan praktik lapangan yang ketiga banyak memberi pengalaman tentang hal-hal praktis dan yang keempat Keterampilan yang dimiliki berpengaruh besar pada dunia kerja yang akan dimasukinya, contohnya seperti <tuh> akademi militer, akademi keperawatan, akademi kebidanan, akademi farmasi, akademi pariwisata, dan lain sebagainya. Ya, itulah jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Berikutnya, saya akan menjelaskan jenis program yang ada di perguruan tinggi ada program vokasi ada program akademi dan ada program profesi program yang pertama yaitu program vokasi program vokasi ini terdiri dari program B1 sampai dengan B4 program B1 lama pendidikannya satu tahun program B2 Lama pendidikan 2 tahun. Untuk program D1 dan D2 tidak memberikan gelar kesadanaan. Ada juga program D3, yaitu lama pendidikannya selama 3 tahun. Program D4, lama pendidikan 4 tahun. Di mana gelar yang diberikan adalah AMD, Ahli Madya. Beban studi dari program vokasi ini antara 100 sampai dengan 120 SKS yang kedua program akademi program akademi ini terdiri dari tiga yaitu program S1, S2 dan S3 program S1 lama pendidikannya 4 tahun beban studi yang dibebankan adalah 144 SKS Gelar yang diberikan setelah mahasiswa tersebut lulus adalah sarjana. Program S2, lama pendidikannya 2 tahun. Beban studinya 50 SKS. Gelar yang diberikan setelah mahasiswanya lulus yaitu magister. Yang ketiga, program S3. Lama pendidikannya 1 sampai dengan 2 tahun. Beban studi 40 SKS Gelar yang diberikan setelah mahasiswanya lulus yaitu doktor Oke Program selanjutnya adalah program profesi Pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana untuk memiliki pekerjaan persyaratan kalian khusus Contohnya adalah program profesi akutan Program profesi doktor Program profesi advokat, program profesi apoteker, dan magister psikolog profesi. Untuk program profesi ini, mahasiswanya akan bisa langsung membuka praktek lapangan karena sudah memenuhi persyaratan kalian khusus, sehingga mendapatkan izin. Sekian, pembelajaran kita hari ini mengenai mengenal. Perguruan Tinggi, mulai dari bentuk-bentuk perguruan tinggi, jenis-jenis perguruan tinggi, program yang ada di perguruan tinggi. Materi ini bisa didapatkan di buku Mulyaning Tias dan Hardinayanto, Bimbingan dan Konseling SMA untuk Kelas 10. Terima kasih sudah join di kelas hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa!